Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Speed Lovers, serta Leds love Lovers dimanapun Anda berada.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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar spesial pasti yang kita dapatkan persahabat ya vitamin bahagia sudah dicukupkan lewat channel YouTube Rizky Billar pasti kalian nyesel banget nih kalau nggak nonton vlog kali ini persahabat ya yuk sama-sama kita support karya-karya terbaik idola kesayangan langsung mampir ke Rizky Billar channel karena video terbaru sudah diupload sahabat ya dan juga di channel YouTube Leslar Entertainment sudah diupload juga nih persahabat ya vlog terbaru pokoknya bahagia sekali hari ini tiga vlog sekaligus disuguhkan lewat channel YouTube Rizky Billar dan Leslar Entertainment untuk berikutnya juga bersahabat kita simak diunggah Dokter Puspa Dokter Puspa tadi sore mengunggah sebuah postingan foto barang Abang Fah Fatih, wow, wah, masya Allah banget ya, Abang Fatih sungguh mengemaskan. Apalagi tatapan BBL ke Dokter Puspa, masya Allah banget pokoknya ini bikin salvo sekali Abang Fatih. Penampilannya luar biasa, memakai outfit Gucci hari ini untuk Abang L Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Dokter Puspa. Sayang Abang L Katanya tuh Masya Allah Dokter Anja sayang banget ya sama Abang Fatih Apalagi Warga Konoha yang setiap hari Menunggu vitamin Cidukan dari Abang Fatih Pasti sayang banget Di komentar pun banyak sekali Persahabat ya tanggapan yang diberikan Ada komentar Teknovi ikut menanggapi Ayang sama dokter cantik Katanya tuh aduh Luar biasa banget ya Abang L ini fotonya dengan dokter cantik kata Teh Novi hingga kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya dari akun ani11501 mengatakan, baik bisa-bisanya ngelirik cewek sambil senyum-senyum tuh El <laughs> aja persahabat yang sudah bisa melirik, Masya Allah anak pinter, anak soleh kebanggaan kedua orang tua kemudian persahabat disimak juga ini ada postingan Rizky Bilar dan Abang El Kita lihat outfit yang dipakai Sore tadi bersahabat Diunggah oleh Papa Bilar Jaket dengan tentunya Warna senada dan ini adalah Kapal sahabat Wow, keren banget ya Pokoknya idola kesayangan Outfitnya kapelan hari ini dengan papahnya Masya Allah banget pokoknya bahagia Sekali setiap hari selalu Mendapatkan vitamin-vitamin Bahagia langsung diberikan oleh Rizky Pilar dan Lesti Kiciora, selanjutnya juga bersahabatnya kita intip saja Outfit yang dipakai oleh Abang Fatih, outfit Gucci yang dipakai hari ini dimulai dari baju nih persahabat, ya, baju yang dipakai oleh Abang L dibanderol seharga Rp 100, Rp 11, Rp Di Rp 14, 3.030.155 rupiah dan celananya itu dan yang paling mahal adalah sepatu yang dipakai oleh Abang Fatih dibanderol 5.627.431 rupiah. Wow, luar biasa. Menurut Sultan banget ya Abang El. Semoga selalu berkah, barokah semuanya. Dan selanjutnya juga para sahabat disimak keuntungan di Papa Bila 3 jam yang lalu memposting foto mobil si kuning bersabda dia dan ada sebuah pertanyaan di sini. Ini mobil nggak pernah kepakai lagi, menurut Nana Kumaha katanya tuh, wow. Di sini kita dikasih pertanyaan nih, persahabat ya. Kira-kira mobil kuning ini diapakan? Dijual aja ganti yang lebih bagus, jual aja tapi nggak usah ganti lagi mau keep aja tuh pertanyaannya persahabat ya. Karena si kuning ini nggak pernah kepakai lagi kalau tak apa bilar. Ini menurut kalian gimana persahabat ya? Jual aja ganti yang bagus. Atau jual aja tapi gak usah diganti Dan selanjutnya keep aja Itu itulah pertanyaan dari Bapak Pilar Memang banyak sekali yang menjawab Ini pertanyaan yang kedua Jual aja tapi gak usah ganti lagi Mubazir katanya itu bersahabat yaitu banyak sekali jawaban dari sahabat Selalu akan saya terbaik Semoga idola kesayangan kita dan keluarga selalu bahagia Dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga bersahabat di simak diunggah spesial di tiktoknya bibi indi yang mengunggah video bareng abang fatih benar-benar nih abang el memang sangat ganteng dan masya Allah. pokoknya kita selalu bangga dan selalu bahagia banyak sekali juga dibanjari komentar hingga respon yang diberikan salah satunya dari akun Tuti underscore Yes mengatakan Masya Allah ayah itu alis makin bagus Ayah dapat nyulam Kenapa makin cakep aja ini cucu online nenek Buah. <laughs> Cute banget ya persahabat ya Semakin ganteng Semakin menggemaskan Abang Fatih Masya Allah luar biasa ya Semoga menjadi kebanggaan kita semuanya Amin Kemudian persahabat disimak juga di unggahan spesial Papa Bilar Persahabat ya ini juga di unggang tiktoknya Papa Bilar Mongga video persahabat ya Iseng videoin istri katanya tuh karaokean sebelum tidur Wow ternyata Bapak Bilar lagi iseng ngavideoin Bunda Nasti karaokean sebelum tidur Ternyata suaranya bagus Wow kayak penyanyi katanya itu Masya Allah Memang terbukti banget ya Bunda Nesti suaranya tetap konsisten Masya Allah suaranya bikin candu banget ini sih kebanggaan untuk warga Konoha. Momen ini pun direpostkan kembali oleh akun sahabat and underscore Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Masya Allah, suaranya bun, ayo ramaikan TikTok Papa. Habis sekarang," katanya. Duh, yuk ramaikan TikToknya Papa Bilar. Mudah-mudahan bersabar ya, viewers juga di angka puluhan juta. Amin. Dan ternyata persahabat ya sini banyak sekali komentar-komentar yang gesrek yang bikin ngakak banget ya di tiktoknya Papa Bilar Diunggah oleh Lels Stick. perhatikan di ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Coba lu yang nyanyi Pak, pasti lebih oke, okay. apalagi Nadia tinggi gitu katanya tuh ya Papa Bilar pun jawab, gak ah cukup cita-cita gua aja yang tinggi, nada jangan katanya tuh <laughs> Coba kalau Bang Bilar yang yang nyanyi tipinya pasti nangis TV-nya langsung muter mada tembok kata Bapak Bilar ya Masya Allah, baca komen komentar di tiktoknya Bapak Bilar ini banyak banget luar biasa dan kita lihat juga persahabat ternyata di tiktoknya Papa Bilar ini dikomentari langsung oleh penyanyi aslinya kita simak persahabat dari Fabio Asher mengatakan Masya Allah bagus banget sambil emot nangis tuh, khas di love juga oleh bio Rizky Bilar pun gercep langsung membalas wah penyanyi aslinya terima kasih Mas sudah menciptakan lagu seindah ini Masya Allah pokoknya bersahabat ya bangga sekali Bunda Lesti ini luar biasa suaranya memang the best banget Masya Allah kebanggaan untuk kita semuanya di berikutnya persahabat kita lihat di sini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali Saat vlog terbarunya Leslar Entertainment menyuguhkan informasi nih persahabat ya Les dan Bilar ini akan pergi ke Bali nih persahabat ya Saat di vlog Paris, Bunda Lesi Kejora mengajak Papa Bilar untuk pergi ke Bali habis liburan di Paris Wow, apalagi liburan kali ini akan ajak Abang Fatih ini persahabat, ini kebahagiaan dan sekaligus kebanggaan banget ya untuk warga Konoha, siap-siap kita selalu mendapatkan kejutan dan kabar baik dari idola kesayangan kita dan kita masih menunggu kejutan lain hingga cedukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya